Halo kawan jumpa lagi, nah kali ini saya akan tunjukkan uh, dua cara menyambungkan STB TV digital atau mengkonekkan STB TV digital ke jaringan internet Nah bagaimana caranya, simak videonya sampai selesai ya kawan Oke langsung ke cara yang pertama, menggunakan uh, ini ya kawan, USB dongle wifi Kita bisa gunakan ini nah saat kita membeli stb tv digital biasanya sekalian dengan ini ya kita bisa memilih paket pembeliannya sekalian dengan USB dongle wifi ini plus kabel HDMI atau hanya stb kosong ya tergantung saat kita membelinya kita juga bisa membeli USB dongle wifi ini secara terpisah ya kawan nah langsung saja saya tunjukkan caranya nah ini USB dongle wifi nya langsung saja dicolokkan ke port USB yang ada di STB ya kawan tinggal dicolokkan nah kawan ini ada notifikasi ya saat tadi saya colokan ada notifikasi tentang di pojok kanan layar TV ya artinya USB-nya, USB dongle wifi-nya sudah terconnect kemudian kita masuk ke menu ya, kawan masuk ke menu kita ke menu uh, wifi ini sama di semua uh, STB ya, semua merek STB sama kita ke menu wifi ya, tekan OK nah, kemudian kita uh, kita pilih uh, jaringan WiFi ini, WiFi di tempat saya yang ini, yang pertama ya. Nah, kemudian uh, kita tinggal uh, memilih ya, kawan. Kita bisa uh, menggunakan tombol arah untuk memilih, misalnya kalau uh, WiFi-nya uh, banyak ya, kawan. Kita bisa gunakan tombol arah seperti ini untuk uh, menggesernya ke bawah ya. Jadi, WiFi di tempat saya yang pertama ini, ya. Kemudian, uh, tekan oke OK ya, kawan. Tekan oke OK untuk uh, mengisi kata sandi dari WiFi-nya, ya. Kemudian, uh, kita scroll ke atas, ya, ke kata sandi menggunakan tombol arah, ya, arah atas. Kemudian. Ya, tekan Oke OK ya kawan, tekan Oke OK untuk mengisi kata sandinya. Nah ini uh, keyboardnya seperti ini ya. Untuk uh, memilih uh, huruf kita gunakan ini ya kawan, tombol arah kanan atau arah kiri atau tombol atas bawah ya untuk beralih dari huruf satu ke huruf yang lainnya ya. Nah, untuk merubah huruf kecil ke huruf besar, kita bisa uh, geser ke pojok uh, bawah ini ya, yang simbol huruf kecil dan huruf besar ini. Nah, kemudian kita tekan OK di remote ya untuk berganti ke huruf besar. Nah, seperti ini. Jika ingin berganti ke uh, angka, kita pilih yang ini ya kawan di sebelah sini kita geser ke sebelah kanan kemudian eh, tekan oke OK lagi di remote untuk berganti dari huruf ke angka nah seperti ini ya nah saya langsung saja eh, ketik kata sandi wifi-nya ya kita geser ke huruf dan tekan ok ya untuk memilih hurufnya nah setelah selesai mengetik kata sandinya kita ke uh, tombol ok ini ya kawan ke tombol ok kita arahkan kursor ke tombol ok lalu kita tekan ok di remote Ya, nah, kemudian kita scroll lagi ke bagian bawah menggunakan tombol arah. Ya, kawan, menggunakan tombol arah kita geser ke bawah, lalu kita klik OK untuk menyimpannya. Klik OK di remote untuk menyimpan. Oke, ya, ini sudah centang. Nah, ini STB-nya sudah terkonek ke internet ya ke wifi kita sudah bisa uh, membuka aplikasi yang menggunakan internet seperti tiktok YouTube uh, video ada mitube sini dan uh, YouTube Kids dan lain-lain ya kita sudah bisa uh, membukanya saya coba buka YouTube ya Oke, kawan, ini ya sudah bisa terbuka. YouTube-nya saya play. Oke ya, nah untuk uh, cara yang kedua, cara yang kedua kita bisa menggunakan uh, handphone, ya kawan, menggunakan handphone dan uh, kabel data ya, kita bisa gunakan handphone dan kabel uh, data untuk uh, tethering via USB ya ke uh, STB-nya. Langsung saja saya tunjukkan ya. Saya cabut kembali yang uh, USB dongle WiFi-nya. Ya, saya cabut kembali USB dongle WiFi. nah kita tinggal uh, konekan ya uh, handphone ke uh, STB-nya menggunakan kabel data ya kawan saya konekan uh, handphone ke STB ini langsung terisi daya ya saat saya uh, colokan tadi jadi kabel datanya kita uh, langsung colokan saja ke port uh, USB yang ada di STB ya ini yang digunakan harus kabel data ya kawan harus kabel data nah setelah uh, kita hubungkan jika uh, muncul seperti ini di uh, layar handphone ini kita abaikan saja ya kawan kita uh, Keluar saja bila muncul seperti ini. Nah, kemudian kita uh, masuk ke setelan di handphone, ya, kawan. Masuk ke menu setelan. Nah, ini ya menu setelan. Kemudian hmm, kita ke menu ini hotspot portabel ya kawan ini saya menggunakan uh, hp xiaomi ya kawan saya menggunakan hp xiaomi ke menu hotspot portable ya yang ini kawan nah kemudian kita aktifkan penambatan USB yang ini ya penambatan USB diaktifkan ya kawan mungkin di uh, handphone lain istilahnya uh, tethering USB ya dan mungkin posisi menunya uh, berbeda-beda ya antara uh, merek HP yang satu dengan HP lainnya ya kawan bisa berbeda kita aktifkan Uh, ini ya penambatan usb saya aktifkan ya kawan nah ini juga ada notifikasi tentang tadi ya di sini seperti ya uh, sama seperti tadi ya saat uh, menggunakan uh, usb dongel tadi sama nah uh, ini sudah aktif di sini ya penambatan usb sudah aktif jadi ini uh, stb nya sudah terkonek ke internet ya kawan kita bisa uh, cek di sini ya kita bisa cek lagi di menu uh, Wifi ini saya cek ya nah ini mode on ya di sini mode on Hai alatnya di sini kabel kemudian ini di paling bawah ini ada keterangan status uh, terhubung Nah jika sudah terhubung begini, kita sudah bisa membuka aplikasi seperti TikTok, YouTube dan yang lainnya ya, seperti tadi. Saya coba play lagi uh, YouTube, saya buka. Nah ini ya kawan bisa, bisa terbuka. Saya play. ya bisa terbuka itu nya oke ya kawan jadi uh, itu dia ya dua cara mengkonekkan atau menyambungkan uh, STB TV digital ya DVB-T2 ke jaringan internet semoga informasinya bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya